Berjumpa kembali dengan channel Good Days, karena setiap hari adalah kebaikan. Dirinya tetesan air mata, sang mega bintang Lionel Messi, tak ingin tinggalkan Barcelona. Lionel Messi mengaku sebenarnya tak ingin pergi meninggalkan klub Catalan Barcelona, dan mengungkapkan dirinya tak bisa bertahan karena aturan La Liga Spanyol. Sejak Juli 2021 kemarin, Messi berstatus sebagai pesepak bola free agent. Hal ini disebabkan kontrak bersama Barcelona yang dijalaninya sudah kedaluwarsa. Barcelona sebenarnya telah berusaha untuk memperpanjang kontrak dengan Leo Messi. Sementara itu, Messi pun siap untuk bertahan di Camp Nou setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, bahkan Messi dikabarkan rela gajinya dipotong demi untuk tetap bertahan. Akan tetapi, Barcelona mempublikasikan bahwa Messi tak bisa bersama lagi untuk memperbaharui kontraknya. Messi terlihat sangat berat meninggalkan Barcelona, hal ini terlihat saat menjalani sesi konferensi pers terakhirnya di Barcelona pada hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 yang digelar di Stadion Camp Nou. Saat sesi konferensi berlangsung, suasana sangat mengharukan karena Messi tak kuasa menahan air matanya. Dengan penuh kesedihan, Lapulga mengaku ia sebenarnya tak ingin meninggalkan Barcelona. Ini sangat sulit, saya tidak siap untuk ini. Tahun lalu saya diyakinkan untuk pergi, tetapi tahun ini kami, keluarga saya dan saya ingin melanjutkan di sini, di rumah kami, ungkat Messi seperti dilansir oleh Goal.com. Setelah 21 tahun saya pergi dengan tiga anak Argentina-Katalan saya. Kami telah tinggal di kota ini, ini adalah rumah kami. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya, semua rekan satu tim saya, semua orang yang telah berada di sisi saya, tuturnya. Lionel Messi menegaskan, dia sebenarnya sudah berusaha maksimal untuk bisa bertahan di Barcelona. Sayangnya harapannya pupus karena terbentur peraturan dari La Liga yang tak kenal kompromi. Saya memberikan segalanya untuk klub ini dari hari pertama saya tiba hingga terakhir. Saya tidak pernah membayangkan harus mengucapkan selamat tinggal karena saya tidak memikirkannya, tuturnya. Yang jelas saya melakukan segala yang mungkin, dan Barca tidak bisa melakukannya karena La Liga, tuding Messi. Sebelumnya, Presiden Barcelona, Johan Laporta menjelaskan tentang kepergian Lionel Messi. Kami mencapai kesepakatan tetapi tidak dapat meresmikannya, karena situasi ekonomi klub, yang berarti kami tidak dapat mendaftarkan pemain karena batasan gaji. Selama negosiasi, kami telah mengetahui tawaran lain untuk Messi. Ada batas waktu, bagi kami dan kubu Messi, karena mereka membutuhkan waktu, sementara Liga segera dimulai, lanjutnya. Negosiasi dengan Messi telah berakhir dan membawa kami ke sini tanpa kesepakatan karena batasan gaji. Leo ingin bertahan, jadi dia tidak senang. Kami semua ingin dia bertahan, tapi sekarang, seperti kami, dia menghadapi kenyataan dari apa yang terjadi. Kenyataan yang tidak bisa diubah. Untuk Jouan Laporta. Kemanakah kah, La Pulga Lionel Messi akan melanjutkan karir sepak bolanya? Seperti diberitakan bahwa beberapa klub menjadi tujuan karirnya dan telah melakukan kontak dengan agen Messi. Lionel Messi sendiri disebut-sebut akan gabung dengan klub asal Paris Prancis usai cabut dari Barcelona. Ia disebut akan dikontrak selama 2 tahun di klub Paris tersebut. Terima kasih telah menonton berita ini. Dukung channel ini hanya dengan mengklik tombol subscribe dan tombol like. Sampai jumpa kembali.